Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita kedatangan tamu supaya motor fixen Yang mana keluhannya ialah Susah menyala Mati-mati Dan di kode mil menunjukkan dua kali kedipan cepat Lihat Error Oke Dan di disini menurut perkiraan saya Hanya ada masalah di baterai yang Lemah itu tersu belakang itu Yes, Kita akan ya, Error. Tak akan pakai baterai yang lain ya. Oke, okay. mari kita saksikan Pakai masih mendadak. Oke, okay, di sini tidak menunjukkan kode MIL 2 kedipan lagi ya. Jadi artinya baterainya sedang bermasalah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.